serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru dan vitamin bahagia dari Leslar family baiklah persahabat yang ditunggu-tunggu akhirnya muncul juga di posting oleh Papa Bilar ini Masya Allah banget persahabat Papa Bilar baru saja mengunggah video BBL dan bunda Lesti dan foto bertiga di slide kedua ini Masya Allah luar biasa vitamin akhirnya tentunya kita dapatkan langsung dari idola kesayangan yang memposting foto bertiga langsung di feed nih persahabat ya namun dibikin Salfok banget kalimat yang ditulis oleh Papa Bilar selamat ulang tahun yang pertama al -Fatih. semoga kamu tumbuh dengan dikelilingi oleh orang-orang baik dan tulus serta dilimpahkan kebahagiaan yang tak pernah putus nak itu kalimat doa dan ucapan dari Papa Bilar untuk BBL yang tentunya sedang berulang tahun di ulang tahunnya yang pertama. Masya Allah mudah-mudahan tumbuh dengan dikelilingi oleh orang-orang baik dan tulus, serta dilimpahkan kebahagiaan terus yang tak pernah putus untuk BBL. Amin. Masya Allah doa baik banget dari Papa Bilar. Kita lihat juga di beberapa tanggapan komentar, banyak respon yang diberikan. Di antaranya dari Haris Priza mengatakan, "Happy birthday Abang El." Masya Allah, ada juga tanggapan dari Bu Fir. Masya Allah, semoga lancar ibadahnya ya, Pak. Rizky Milar, Lesti Kejora, ngadu yang banyak di sana ke sang pemilik segalanya. Semoga lama ya, di sana dua minggu satu bulan, Masya Allah luar biasa. Doakan yang terbaik saja untuk idola kesayangan mudah-mudahan tentunya idola kesenangan kita selalu diberikan kesehatan, amin kita lihat juga bersahabat ya ada tentunya kalimat lain yang diposting oleh Papa Bi ibu yang nyempil di slide kedua instagramnya apa ya pengen buat tag katanya tuh ada aja kelakuan yang bikin ngakak nih bersahabat ya, Papa Bi memang selalu bikin kita ketawa bahagia Masya Allah dan akan selalu terbaik ya untuk Leslar dan pas yang kita selalu menantikan kejutan-kejutan lainnya yang akan diberikan oleh Leslar. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru dan bahagia dari Leslar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. bang Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.